Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar syarah Ihya'ulimudini Terahmati Allah SWT InsyaAllah kita akan Lanjutkan Syarah kitab Ihya'ulimudini Dan sekarang kita sudah Masuki bab yang Kelima Adab tata kesopanan orang yang belajar Atau murid dan orang yang mengajar atau guru Tata kesopanan dan tugas-tugas murid Adapun murid maka tata kesopanannya dan tugas-tugas yang lahir itu banyak Tetapi pengelompokannya tersusun dalam 10 kalimat Yaitu yang pertama, tugas pertama mendahulukan kesucian jiwa dari akhlak yang hina dan sifat-sifat yang tercela. Ini yang berat yang pertama. Ya, yang dikampangkan Imam Ghazali bahwa dia harus mendahulukan kesucian jiwa dari akhlak yang hina dan sifat-sifat tercela. Karena ilmu adalah ibadahnya hati. Jadi hati itu sebenarnya juga beribadah dia. Ibadahnya adalah dengan ilmu ya. Solatnya sir dan pendekatan batin kepada Allah Ta'ala Sebagaimana solatnya menjadi tugas anggota-anggota badan yang lahir Tidak sah kecuali dengan bersihkan atau mensucikan lahir dari hadas-hadas dan kotoran-kotoran maka demikian juga ibadah batin dan mengamar meramaikan hati dengan ilmu, tidak sah kecuali setelah mensucikannya dari ahlak yang kotor dan sifat-sifat najis. Nabi SAW bersabda, wa "Islam itu dibangun dari kebersihan." Agama itu dibangun dari kebersihan Jadi kebersihan ini penting sekali Kebersihan lahir Maupun kebersihan batin Allah ta'ala berfirman Innamal musyrikunan najis Sangguh orang-orang musyrik itu najis Atau yang 28 Sebagai peringatan bagi akal Bahwa suci dan najis itu tidak terbatas pada lahir yang bisa diketahui dengan Indra karena orang musyrik kadang bersih makanya dan kadang badannya termandikan tapi dia najis jauharnya batinnya murid dengan kotoran -kotor. jadi kita jangan melihat bersihnya itu hanya dari luar ya tetapi juga melihat dari sisi batin seperti orang-orang yang mengingkari Allah dia kadang badannya bersih-bersih tapi di dalamnya, Na'udzubillah menjalik, ya, kadang pakai minyak wangi, kadang mandi berapa kali dalam sehari, ya. Tapi di dalamnya itu kotor, Alhamdulillah. Jadi kita jangan tertipu oleh hal yang sifatnya. Sedangkan najis adalah ungkapan tentang sesuatu yang dijauhi dan jauh daripadanya. Dan kotoran-kotoran kotoran sifat batin itu lebih penting untuk dijauhi. Karena dengan kotornya sifat-sifat itu sekarang maka akan menjadi binasa di akhirat nanti. Jadi orang tidak akan disiksa di akhirat itu kalau dia terjudulnya ini karena badannya kotor tidak. Tapi dia akan tersiksa batinnya di dunia dan di akhirat karena batinnya kotor, sifat sifatnya kotor oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun kalbun bukan kolbun ya kalbun itu anjing dalam bahasa Kolbun itu kop ini kap itu kop itu qalbun batin hati adalah rumah ya hati adalah tempat tinggal malaikat, tempat turun pengaruh mereka dan tempat menetap mereka sedangkan sifat-sifat buruk seperti marah, syahwat, dendam, dengki, sombong, wujud dan lain-lainnya adalah anjing yang menggonggong. Maka bagaimanakah malaikat akan masuk padanya? Ia dikelilingi oleh anjing-anjing sedangkan cahaya ilmu tidak, tidak dicampaukan Allah ke dalam hati kecuali dengan perantaraan malaikat. Nah, ini jelas di sini. Ya maksud Imam Ghazali ini bahwa dari tafsiran hadis Rasulullah sallallahu ini bukan malaikat eh, tidak masuk ke rumah yang anjing di situ ada anjingnya makhluk anjing bukan tapi anjing di sini maksudnya ada sifat-sifat buruk amarah, syahwa, dendam, dengki, sombong, ujub. Ya. Yeah. Ini sifat-sifat yang buruk sekali, pemarah, ya, mengikuti syahwat, pendendam, dengki, sombong. Ya. Ini sifat-sifat ini mudah sekali kita ucapkan, tetapi tidak mudah untuk menghilangkannya. Ya itulah perlu namanya Riya doh latihan. Berlatih, berlatih, berlatih, berlatih terus sepanjang hari. Ya, bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam membersihkan kotoran-kotoran ya, dalam badan kita. Makanya rumah itu kita bersihkan setiap hari dipe, disapu. Karena debu itu akan selalu datang. Ya, rumah itu kalau tidak rajin-rajin Bersihkan Jadi menetaplah makhluk-makhluk itu Makanya kita bersihkan rumah itu Rumah secara johir Apalagi secara batin <tuh> Kemudian surah asyura Wa makana li basharin Ay yukallimahu Allahu illa wahya Awmi hijab dan tidak ada bagi seseorang manusia pun ya Tidak ada seorang manusia pun Bahwa Allah akan bercakap-cakap dengan Melainkan dengan perantaraan wahyu Itu yang pertama Wahyu ya atau di belakang tabir ada hijab di situ ya hijab dari belakang atau dengan mengutus seorang utusan au yursil rasul ya rasul malaikat lalu diwahyukan kepadanya ya fa kalau diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia hendaki nah, di sini Rasul itu juga bukan hanya seorang ya manusia di sini kalau kita kaji benar-benar Rasul itu juga wujudnya itu malaikat nah, ada satu kisah di zaman Nabi S.A.W Ya Ada seorang malaikat yang bersih Datang menghadap Kepada Rasulullah S.A.W Dia mengajarkan para sahabat itu, Ya Kemudian yang diajar itu ternyata adalah tiga sendi besar: ya Islam, iman, dan ihsan. Nah sekarang jadi pertanyaan: bagaimana seorang malaikat itu bisa datang ke majelis itu? Jika hati orang-orang di situ itu penuh dengan kekotoran tidak akan mungkin. ya Jadi akan mungkin dia malaikat itu ke situ. Maka disinilah yang dikatakan Imam Ghazali bahwa pentingnya kita men, seorang murid ini pertama mendahulukan kesucian jiwa dari akhlak yang hina sifat-sifat tercela karena ilmu itu adalah ibadahnya batin, sholat nasyir pendekatannya batin ya seperti sholat tidak akan diterima kalau tidak membersihkan secara johir maupun batir. Ya ini ke dalam kajian ini, maka dalam surah Asyuro ayat 51 ini banyak selalu dibedah oleh para ulama. Ya, ayat ini. Jadi, jika Allah ingin berbicara dengan seseorang maka dia bisa dengan wahyu ya ini adalah para nabi khususon ya diberi wahyu atau di balik tabir ya di belakang tabir tabir ada dinding ada hijab ya jadi Allah bercakap-cakap tapi ada tabirnya atau dengan mengirim utusan malaikat nah, Diwahyukan kepadanya dengan seizinnya Apapun yang dia kehendaki Ini surah ini Kalau dikaji lebih dalam luar biasa maka demikian juga rahmat ilmu yang dikirimkan ke hati, hanyalah diurus oleh malaikat yang diberi wakil dengannya. Jadi malaikatnya adalah perwakilan berilmu. Mereka adalah makhluk yang suci, terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Maka mereka tidak memperhatikan kecuali kepada orang yang baik, dan mereka tidak memakmurkan dengan perbendaharaan rahmat Allah yang ada di sisi mereka kecuali kepada orang yang baik bila. Dan saya tidak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah hati Dan yang dimaksud dengan anjing adalah sifat marah dan tercela Tapi saya katakan bahwa itu adalah peringatan Ya, itu adalah peringatan atasnya Dan pembeda antara ungkapan johir dengan batin Antara peringatan batin dengan menyebut johir Serta ketetapan-ketetapan johir Maka perbedaan dengan golongan kebatinan adalah dengan kedetilan ini ini beliau tidak mengatakan bahwa itu adalah adalah marah itu adalah anjing rumah itu adalah hati karena itu uh, kita berarti mengikuti golongan kebatinan ini adalah sebuah peringatan peringatan saja itibar perumpamaan ini adalah pengajaran pengambilan itibar dan itu adalah jalan para ulama dan orang yang berbuat kebajikan karena makna pengambilan itibar adalah mengambil itibar dari apa yang disebutkan kepada apa yang tidak disebutkan jadi tidak terbatas kepada apa yang disebutkan sebagaimana orang berakal melihat musibah orang lain lalu mengambil itibar daripadanya untuk menjadi peringatan karena keadaannya juga menjadi bahan untuk menerima musibah tersebut nah, jadi kalau ada satu musibah, kita mengambil itibar pelajaran di situ. Nah, Nabi ucap seperti begini, kita mengambil itibar hikmah pelajaran. Tapi kita jangan mengatakan begitu bahwa rumah itu adalah hati. Anjing itu lebih cepat-cepat tercela. Jangan. Nah, kalau kita mengatakan itu berarti masuk dalam golongan kebatinan. Subhanallah. Keadaan dunia itu dihadapkan kepada perputaran. Maka mengambil ibarat dari orang lain kepada dirinya sendiri dan dari dirinya sendiri ke asal dunia adalah ibarat mengambil pelajaran yang terpuji. Ambillah itibar juga dari rumah yang mana itu buatan manusia kepada hati, yang mana hati itu adalah rumah yang dibangun oleh Allah taala. Dan dari anjing yang tercela sifat-sifatnya bukan bentuk wujudnya yaitu dalam terhadap kebuasan najis kepada ruh kepada jiwa. Ya, anjing itu yaitu buas, sifat buas. Anjing itu kan dengan sifat buas. Ketahuilah bahwa hati yang diliputi oleh kemarahan, kerakusan pada dunia emang, ya, seperti anjing terhadap dunia dan loba untuk merobek kehormatan manusia adalah anjing maknawi. Ya namun hati dalam bentuknya cahaya pandangan itu memperhatikan mana bukan bentuk bentuk di dunia memang menang atas makna sedangkan makna itu tersembunyi di dalamnya sedang di akhir bentuk itu mengikuti makna dan makna itu akan menang oleh karena itu setiap pribadi akan dikumpulkan menurut bentuknya yang makna nah, jadi Imam Ghazali mengatakan bahwa hati yang diputih kemarahan kerakusan itulah kesana seperti Sifat-sifat anjing tadi merobek kehormatan orang, ya, minta-minta kepada dunia, ya. Kemudian, dalam satu hadis yang lain, Fayuh Syarul Mu li'a'radin الناس كلبا dariyan wa amwalihim wa syarahu yeah. wa syarahu عاديا والمتكبر zi'ban في wal mutakabiru alaihim Orang yang merobek kehormatan manusia Dikumpulkan Sebagai anjing yang membahayakan Orang yang rakus kepada harta benda mereka Sebagai serigala yang ganas Dan orang yang sombong dalam bentuk harimau Dan penuntut kepemimpinan Dalam bentuk singa Nah ini perumpamaan luar biasa nih jadi Nabi mengumpamakan orang yang merusak-rusak, merobek-robek kehormatan tuh itu akan dikumpulkan seperti anjing yang bersama anjing yang membahayakan. Mereka yang rakus dengan harta benda kumpulkan bersama serigala yang ganas. Mereka yang sombong dalam bentuk harimau. Ya. Dan penuntut kepemimpinan dalam bentuk singa, 4 malam. Ya, jadi kita berhati-hatilah jangan sombong. Kita sering lihat nih banyak cerita-cerita anjing, ya. kemudian serigala, harimau, singa itu jadi cerita, cerita-cerita anak-anak cerita rakyat itu semua di dalam ternyata ada pelajaran yang banyak ya nah, seperti singa dia sifat membuat sifat nuntut kepemimpinan itu juga harimau menunjukkan kesombongan belangnya karena punya belang di situ dan serigala Makhluk yang rakus ya, Gak puas ya. Satuan, Dan anjing merobek-robek oh Telah terdapat Banyak hadis-hadis yang menerangkan demikian itu Dan disaksikan oleh pengambil Tiba di sisi orang-orang yang punya pandangan hati Dan pandangan mata kepala Jika kamu berkata Berapa banyak pelajar yang buruk ahlak, Namun berhasil memperoleh ilmu Maka saya berkata Jauhilah itu Alangkah jauhnya itu ia dari ilmu yang hakiki Bermanfaat di akhirat Dan membawa kebahagiaan Jadi ada orang-orang Ya Dia Murid yang ahlaknya buruk Tapi dapat ilmu Maka kata mengajar Jauhi dia Ya Jauhilah dia Karena dia Tidak memperoleh ilmu yang hakiki Jadi ada orang yang berhati-hati di sini kita buruk akhlaknya, tapi dia gelarnya luar biasa, ya. Nah dia ini tidak memperoleh ilmu yang hakiki, tidak bermanfaat di akhirat dan dia tidak akan menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Ya, nauzubillah Itulah yang dikatakan di awal. Ya kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, Ini ada ilmu, ilmu yang tidak bermanfaat pada kita, yang membuat kita makin jauh dari Allah itulah. Na Sesungguhnya sebagian dari awal-awal ilmu itu adalah tampak baginya bahwa kemaksiatan kemaksiatan itu adalah racun yang membunuh dan membinasakan Apakah kamu melihat ada orang yang minum racun? Padahal ia mengetahui bahwa racun itu adalah racun yang membunuh. Yang kamu dengar dari orang-orang yang merenungkan adalah Pembicaraan yang diucapkan dengan lidah mereka sekali waktu dan dengan hati mereka pada kali yang lain itu sama sekali tidak termasuk ilmu sedikit sedikitpun. Ilmu masuk dalam berkata ilmu itu bukan banyaknya riwayat, namun ilmu itu hanyalah cahaya yang dicampakkan dalam hati. Jadi ilmu masuk berdalil kalau kita menyaksikan ada orang yang yang tahu riwayat ini, ini terus dia banyak bicara bukan jangan kita anggap dia orang yang berilmu belum tentu ya, jadi ilmu itu adalah ilmu yang diperoleh dengan akhlak yang buruk tidak bermanfaat bagi yang di akhirat dan tidak membawa kebahagiaan banyak sekarang orang-orang yang seperti ini banyak Maka kata Yunus surah al ilmu itu adalah cahaya yang dicampakkan ke di dalam hati, seperti dilempar gitu. Dilempar yang cahaya. Sebagian mereka berkata ilmu itu hanyalah takut kepada Allah karena firman Allah inna ma ya syallallahu min aibadihi Sebagian ada yang mengatakan ilmu itu hanya takut kepada Allah. Ya, Karena yang takut kepada Allah Dari hamba-hambanya hanyalah ulama Orang yang mengetahui kebesaran kuasa. Surah Al-Fatir ayat 28 Seakan-akan Allah mengisyaratkan Kepada buah ilmu yang paling khusus Dan itu sebagian muhakikin berkata Kami belajar ilmu karena selain Allah Maka ilmu itu enggan kecuali karena Allah Ini dalam ini kajian jadi ilmu itu sendiri tidak mau datang kecuali kalau orangnya tersebut memiliki sifat takut kepada Allah SWT Jadi kadang-kadang kita belajar sesuatu tapi hilang Hilang, hilang, hilang, hilang, hilang Karena kita berkurang rasa takut kita kepada Allah Maka Allah angkat itu keberkahan ilmu dalam diri kita sehingga yang tersisa adalah ilmu-ilmu yang Membawa kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena akhlak buruk yang ada dalam diri kita. Bahwasannya ilmu itu enggan dan mencegah atas kami Maka hakikatnya tidaklah terbuka bagi kami Namun diperoleh kami hanyalah pembicaraan dan lafal-lafalnya Jadi ada orang yang hanya tahu topik pembicaraan, lafal-lafalnya begini, ucapannya begini-begini. Tapi itu dia tidak bisa masuk ke dalamnya. Ya. Karena masih banyak sifat-sifat buruk di situ dalam dirinya. Maka ketika kita bersihkan sifat-sifat buruk itu, ilmu itu akan datang. Ya, subhanallah. Maka ada orang-orang yang terhijab dari ilmu, ya tidak bisa hanya berputar di seputar syariat, ya fikih, ya tidak bisa mendalami sampai ke tarikan, sampai ke hakikat makrifat, ya, ya itulah karena itu. karena ilmu itu menjauhi dia, karena tidak ada rasa takutnya kepada Allah ta'ala Jika kamu berkata seunggulnya saya melihat sekelompok ulama yang ahli fikir dan ahli taktik menonjol dalam cabang-cabang dan pokok-pokok Islam dan mereka terhitung golongan tokoh-tokoh, sedangkan ahlak mereka tercela dan tidak bersih daripadanya. Lalu dijawab, kalau kita punya orang-orang seperti itu, orang tokoh-tokoh, ya bicara tentang Islam, ya. Tapi ahlaknya buruk Ini banyak selalu. Lalu kita jawab aja Jika kamu mengetahui tingkatan ilmu Dan kamu mengetahui ilmu akhirat Maka jelaslah bagimu Bahwa apa yang mereka kerjakan itu Agak tidak dibutuhkan Dari keadaan sebagai ilmu Namun tidak dibutuhkan itu Dari keadaan sebagai amal karena Allah Ta'ala Jika dengannya dia bertujuan mendekatkan diri kepada Allah isyarat kepada hal ini telah terdahulu dan akan datang kepadamu tambahan keterangan dan penjelasan tentangnya, insya Allah jadi yang dimaksud oleh Imam Ghazali ini jika kita tahu tingkatan-tingkatan ilmu dan kita tahu ilmu akhirat, maka jelaslah baik kita bahwa apa yang mereka kerjakan itu, sebenarnya tidak tidak, tidak, tidak diperlukan dari keadaannya sebagai sebuah ilmu Ya. Jadi Allah tidak Sebenarnya tidak memerlukan dia Karena dia bertujuan Tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Sia-sia Itu nanti akan dijelaskan di bab berikutnya Itu tugas yang pertama adalah Bagaimana kita menjaga kebersihan Katakan Mung Gezali tadi mendahulukan kesucian jiwa dari Allah. Yang kedua adalah tugas kedua adalah mensedikitkan hubungan-hubungannya dengan kesibukan dunia dari keluarga dan tanah air. Nah. karena hubungan-hubungan itu menyibukkan dan memalingkan. Nah, ini memgazal ini mulai dalamnya. Ini sini berhati-hati kita. Bukan berarti kita meninggalkan Keluarga kita ya, Melupakannya ya, Kemudian juga Meninggalkan dunia Melupakan tanah air kita Bukan seperti itu maksudnya Maksud beliau ini adalah Mensedikitkan Jadi tetap kita berhubungan Tapi Isinya itu Prosentasenya kita sedikit nah, Jangan habis Nggak no? boleh Nah di sini banyak orang terjebak Dengan ucapan Imam Ghazali Jadi begitu berkata Sedikitkan hubungan dengan dunia dengan Keluarga tanah air ya langsung diputuskan Itu salah diberhati hati kita Dalam mengkaji Kitab ihya ini harus berhati-hati karena kalimat-kalimat yang beliau ucapkan itu syarat dengan makna, ya, dalam maknanya. Jadi bukan memutuskan hubungan kita dengan dunia, bukan. Karena bagaimanapun kita di alam dunia tetap perlu dengan dunia, ya masuk WC aja bayar kan sekarang, ya. Dan keluarga itu merupakan amanah. Istri anak amanah itu, kalau kita meninggalkan istri anak-anak kita, berarti kita melalaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tanah air kita, jangan sampai kita tidak peduli dengan tanah air kita sendiri, karena kita sedang menutur ilmu di luar negeri, sibuk dengan kondisi ilmu di sana belajar lupa dengan tanah air. Alhamdulillah menjalik jangan sampai. Justru orang-orang yang belajar dulu di Belanda ya itu ingat dengan tanah airnya selalu. Ya, bung hatta dulu tuh. Ya. Walaupun jauh begitu juga para ulama kita di Mekah, ulama kita di Al-Azhar banyak sekali tapi mereka Ingat dengan tanah air Indonesia. Seperti Syiamat Khatib. As-Sambasi. Ya. Walaupun dia dari Sambas Kalimantan Barat. Tinggalnya di Mekah sana. Ingat dengan tanah air Indonesia. Mengajar murid-murid. Pulang kamu ke sana. Bangun. Orang-orang ya, yang ada di Indonesia. Bahkan ada orang-orang luar juga yang dia. Ketika bertemu dengan murid-muridnya dari Indonesia, mereka sangat terenyuh, ya, terharu. Ya. Nah, seperti Syekh Al-Maki di Mekah sana itu, ketika lihat muridnya dari Indonesia, dari Madura, wow, tuh, Subhanallah. Terharu mereka nah, Namun tidak sedikit juga Mereka yang Meninggalkan tanah airnya Merantau, belajar, untuk ilmu Seperti orang-orang Minang ya Banyak itu Yang merantau Sehingga ada ungkapan Dimana ada Simpang di situ ada restoran Minang di ada kota pasti ada restoran Minang ini. Yang belum buka cabang itu cuma di bulan kata orang. Ya, sampai ada ungkapan seperti itu karena saking banyaknya. Ya, itu memang perintah. Jadi para tetua-tetua di Minang itu. Ketika kecil anak-anak itu memang disuruh mengaji, dilanggar, juga belajar silat. Ya nah setelah masuk SMP itu dari rantau SMP itu tidurnya dilanggar itu SD itu jaga kampung itu tradisi-tradisi yang sampai sekarang masih berjalan sehingga ketika dia SMA dia udah bisa mandiri ya inilah berkahnya dari merantau tadi kata Imam Ghazali ya dia Men eh, mensedikitkan hubungan dengan tanah air mensedikitkan kata kata mensedikitkan hati-hati wa -hati. maj'alahullahu <tuh> Min ini fi Allah sekali-kali tidak akan jadikan bagi seorang itu dua buah hati dalam rongganya. Al-Azam. Betapa pikiran itu terbagi, pikiran itu terbatas dari mengetahui hakikat-hakikatnya. oleh karena itu dikatakan ilmu itu tidak memberikan kepadamu sebagiannya sehingga kamu memberikan seluruhnya. Jika kamu memberikan seluruhnya, maka kamu akan sebagiannya atas bahaya yang belum ada jaminannya. Pikiran-pikiran terbagi-bagi atas beberapa urusan berbeda-beda adalah seperti selokan yang airnya itu bisa-bisa, lalu tanah menghisap sebagainya dan udara yang menguapkan sebagainya, maka daripadanya tidak sisa sesuatu pun terkumpul yang bisa mencapai ke ladang. Nah, di sini pentingnya fokus, ya, kita perlu khusyuk fokus ketika belajar. Maka ada waktu-waktu ketika kita belajar tuh kita perlu sendiri ya tidak ada istri tidak ada anak kita di dekat kita kita belajar ini seperti dilakukan Nabi di Gua Hira dulu mencari belajar ya tapi bukan berarti dia tidak peduli dengan kondisi Mekah. Ini dalam rangka untuk menemukan inspirasi-inspirasi ide Dan menemukan rahasia-rahasia yang belum tampak Tugas yang ketiga adalah tidak sombong karena ilmu dan tidak menentang guru Namun dia serahkan kendali urusannya kepada guru Secara keseluruhan dalam setiap perincian dan mendengarkan nasihatnya seperti orang yang sakit dan bodoh mendengarkan dokter yang sayang dan cedik. Nah, ini sikap Anda, tidak sombong ya di depan guru kita dan tidak menentangnya. Kendali urusan diserahkan kepada guru kita dan mendengarkan nasihatnya seperti orang yang sakit. Jadi, kalau dia memberi nasihat, dengar seperti kita mendengar dokter. Coba kita lihat pasien Kalau pergi ke dokter <tuh> Itu kita dengarin aja dokter ya, Jangan ditentang, jangan dilawan Dan seyogianya dia merendahkan diri kepada gurunya Dan mencari pahala kemuliaan dengan melayani gurunya Jadi ada yang namanya mendengarkan tapi ada juga yang sifatnya melayani, hmm. melayani guru kita, itu luar biasa. Ashabib berkata, Zaid bin Sabit mensolatinya jenazah Lalu saya mendekatkan bakal, bakal itu antara blasteran keledai dan kuda, ya. untuk dikendarainya. Maka datanglah Ibnu Abbas memegang kendaraannya Lalu Zaid berkata Biarkanlah kendaraan ini Wahai Putra Paman Rasulullah SAW Ibn Abbas berkata Demikianlah kami diperintahkan Untuk berbuat terhadap para ulama dan para pembesar Lalu Zaid bin Sabit mencium tangannya Dan dia berkata Demikianlah kami diperintahkan Untuk berbuat kepada keluarga Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi SAW jadi kalau misalnya kita bertemu dengan Zuriat Rasulullah yang banyak sekarang Ciumlah tangannya Karena itulah akhlaknya dari Zaid bin Sabit ulama Zaid bin Sabit ini adalah orang yang diberi amanah untuk menghimpun Al-Quran Jadi ditugaskan oleh Umar ya Di zaman Umar Ya. Nah, ini Zaid bin Sabit Karena banyaknya Para penghafal Quran yang meninggal dunia Maka Zaid bin Sabit ditugaskan Nusab-nusab Quran itu Catatan-catatannya dihimpun dalam satu Catatan Nah itu tugas Zaid Bin Shabit. ya Berat tugasnya itu Makanya dia Uh, ini Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi ni seorang tabi'in. Ya, yeah, Asy-Sya'bi. Nabi sallallahu alaihi laisa min akhlaq al-mukmin at-tamalluq fi talab al-ilm. At-tamalluq Bukan dari akhlak mukmin itu merendahkan Menghinakan diri ya, Kecuali dalam mencari ilmu Ini kalau kita mencari ilmu harus merendah itu Karena bagian dari akhlak Ini berat ini. Jadi kalau kita bertemu dengan guru Guru-guru yang di sekolah Hormat Itulah cikal bakal kita akan memperoleh ilmu Yang lebih besar lagi apalagi kita melayani guru. Oh itu bakal nanti. Itu ciri-ciri tanda. Ya. Kalau kita dari kecil sudah senang dekat-dekat sama guru itu pertanda. Tanda-tanda bakal kita diberikan ilmu yang lebih besar lagi. Ya, subhanallah. Dari kecil pun kita sudah sudah memiliki tandanya. Ya, makanya kalau kita belajar tuh kan di satu kelas lain-lain murid-murid. Sifat ahlaknya beda-beda. Nah, kita bisa lihat ini yang bakal nanti dapat ilmu ini nih murid ini nih. gitu. Oh, ini cuma sekedar tahu aja, Maka tidak syeknya bagi ilmu untuk sombong terhadap guru, termasuk kesombongan terhadap guru adalah enggan mencari faidah ilmu kecuali dari orang yang terpandang dan terkenal itu adalah kedunguan yang sebenarnya dia mencari ilmu dari orang yang terpandang terkenal kalau nggak terkenal nggak mau makanya teman itu adalah ya kedunguan kebodohan yang sebenarnya jadi kita jangan lihat oh ini orang nih terkenal nih oh ini orang nih terpandang oh kita ambil ilmunya waduh sesungguhnya ilmu adalah sebab keselamatan dan kebahagiaan barang mencari tempat melarikan diri dari binatang buas yang mau menerkam dan tidak membedakan antara pelarian tunjukkan oleh orang masyhur atau orang dungu terkaman binatang buas laksana api kepada orang yang bodoh tentang Allah taala lebih hebat daripada terkaman seluruh binatang buas Ya. Hikmah atau ilmu itu adalah benda hilang orang-orang mukmin, di mana ia mengutnya, di mana saja dia dapati. Nah, ini satu capaian yang sangat Ya Hikmah atau ilmu adalah benda hilang orang-orang mukmin, dimana dia mengutnya, di mana dia mendapatinya, dan mengikutinya dengan pemberian bagi orang yang dapat membawanya. Siapapun orang, jadi mengikutinya. Dengan pemberian Bagi yang bisa membawanya Makanya kalau kita pergi ke dokter Kan ada Bawa uang untuk Bayar dokter Maka kita, kita Ke rumah guru itu Ada yang dibawa makanan Minuman Kesenangan dia Barang-barang itu adalah wujud dari Kita mengharapkan Doa berkah ya. Oleh karena itu dikatakan oleh penyair Al-ilmu harbun lil-ghat Lil-fata Muta'al Kasyili harbun lil kamanil ali Ilmu itu adalah perang bagi pemuda yang meninggi Seperti banjir itu perang bagi tempat yang tinggi Maka ilmu itu tidak akan pernah diperoleh Kecuali dengan merendahkan diri Dan tawadhu Menggunakan pendengaran ini Belajar tawaduk, belajar beratnya Merendahkan diri ya Allah, beratnya Kita perlu latihan Maka ilmu yang disampaikan Imam Ghazali ini Jangan hanya sekedar kita menjadikan ilmu saja Tapi bagaimana kita juga belajar Belajar, belajar, berlatih, berlatih, berlatih, berlatih Latihan, latihan, terus kita latihan Jangan pernah bosan, latihan Latihan ikhlas, latihan sabar, latihan tawadu Latihan kita melayani guru Semua latihan Allah Ta'ala berfirman Inna fi dhalika ladhikra limangkana lahu kalbun awalqassamah wahua syahid Sungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal Atau yang menggunakan pendengaran, sedang dia menyaksikan Pengertian orang yang mempunyai akal itu adalah dia bisa menerima pemahaman ilmu Kemudian kemampuan untuk memahami itu tidak menolongnya Sehingga dia menggunakan pendengaran Sedangkan ia menyaksikan memusatkan perhatian untuk menerima Setiap apa yang disampaikan kepadanya Dengan pendengaran yang baik Merendahkan diri, berterima kasih Gembira dan menerima anugerah ini Luar biasa Jadi bukan hanya kita sekedar Dengar, mendengar Tapi harus kita juga merendahkan diri Berterima kasih, gembira Ya, di hadapan guru itu ya. Jadi jangan hanya pura-pura dengar dengerin karena ada juga yang ketika belajar tuh seperti dengar tapi seperti, dan tidur gitu. dan itu banyak hendaklah orang yang belajar itu menjadi seperti tanah gembur Yang menerima hujan deras Lalu tanah itu menghisap seluruh bagian-bagiannya Dan tanah itu meratakan kepada kesuruhannya Karena penerimaan air hujan Jadi Seperti dulu yang dipamakan Nabi eh, Orang itu ada tiga perumpamannya Ketika hujan Pertama dia Ya cuma terima hujan udah Simpan Yang kedua nggak ada bekasnya tapi yang terakhir itu dia menumbuhkan tumbuh bahkan sampai berbuah. Nah, itu ya perumpamaan hikmah ilmu semengalirkan ke orang lain. Ini seperti kata, -kata Imam seperti tanah gembur menerima hujan, menghisapnya, meratakan. Jadi merata lah. Ilmu itu ke seluruh Tubuh kita Badan kita, pikiran kita Akal kita Betapapun guru memberikan Petunjuk dengan jalan apapun Dalam belajar Maka hendaklah dia ikuti Dan hendaklah dia tinggalkan pendapatnya nah, Kalau kita punya pendapat Kita ambil pendapat guru Karena guru itu Berbicara dengan sebuah Ilmu Petunjuk yang dalam Yang rahasia kita tidak tahu Jika pemberi petunjuk itu salah Maka itu lebih bermanfaat Baginya daripada Benarnya sendiri nah, Kalau misalnya guru kita salah Itu lebih bermanfaat Daripada kita benarnya Kebenaran itu sendiri Karena pengalaman itu Menampakkan hal yang detail yang kedengarannya asing Padahal itu besar manfaatnya Ya Jadi kadang-kadang kita melihat Kayak dokter Dokter kok bukan Mengasih obat kok misalnya dia Memberikan terapi Misalnya terapi panas ini, ini. Itu jangan ditanya Ya karena dia lebih tahu rahasianya Dan ternyata dari manaskan itu dia menambah kekuatan dari daya tahan tubuhnya yang memungkinkan dia untuk melawan penyakit ya Maka Berapa banyak orang yang sakit yang dipanaskan di mana dokter mengobatinya pada sebagian waktunya dengan memanaskan Untuk menambah kekuatannya sampai batas yang memungkinkan untuk menanggulangi benturan obat Maka heranlah terhadapnya orang yang tidak mempunyai pengalaman tentang hal tersebut Allah Ta'ala memperingatkan dengan kisah Nabiullah Khidir AS Dan Nabiullah Musa Ma wa kaifa ala ma tuhid bihi dari kisah Nabi Allah Musa dengan hidir saya bisa kelihatan ya sekelas nabi saja pun tidak bisa sabar menghadapi gurunya yang juga nabi itu sekelas nabi Ya, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum tahu Pengetahuan cukup tentang itu Al-Kahfi 6768 Kemudian Khidir mensyarakan kepadanya dengan diam Dan Musa menerimanya Dan berkata, berkata ini taba' Tani Fa'la tas'alni In hatta minhu dikra. Ini surah Al-Kahfi ini sebenarnya sering kita baca Tiap malam Jumat Hari Jumat ya Seperti sekarang Jumat Tapi sayang cuma dibaca Diambil fadilahnya saja Tapi tidak dikaji Ini sayangnya ya Padahal di dalam surah Al-Kahfi itu banyak sekali Rahasia-rahasia Belajar ya Adamnya seorang guru dengan murid Itu banyak sekali Khususnya dalam Penggalan surah Al-Kahfi yang Yang ketiga Jadi surah Al-Kahfi itu kan Kalau kita Kita berdah itu sebenarnya ada ada empat Ya Ada empat kisah Ya Yang pertama itu eh, ada lima, maaf ya, ada lima kisah Yang pertama itu tentang Pemuda Ashabul Kahfi itu sendiri Itu pertama Yang kedua itu tentang eh, Dialog Pemilik kebun Ya Pemilik kebun dengan orang yang soleh Yang ketiga yaitu itu tentang Kisahnya Asabul ya apa tentang kisahnya Nabi Allah Musa dengan Khidir. Baru tentang kisahnya Zulkarnain. Ada empat maaf ya, empat. Nah itu sebagai inti dari surah al kahfi itu empat, empat, empat, apa? Empat pelajaran di sini. Ya. Tapi yang paling dasar itu dikisahnya Nabi Allah Khidir dengan Musa alaihissalam. Maka Khidir mengatakan, "Fa ini coba ani, fala tas'alni ni an shein." Nah itu kata-katanya tuh. Jika kamu ikut padaku, janganlah kamu bertanya. Tasal ni jangan kau tanya, tidak nah, boleh nanya lu. Ikut aja. Nah, ini yang berat ini di sini. Ujian berat di sini. Hatta uh disalaka minhu diker sampai kau ku beritahu ku jelaskan ada penjelasan itu di belakang jadi ilmu yang namanya ilmu itu dimanapun kita belajar selalu itu hikmah itu selalu terakhir ya dulu saya waktu masih SD itu kelas 3 SD ya. Ini enggak tahu SD sd zaman sekarang. Itu guru itu de guru matematiknya galak sekali. Luar biasa. Ini untuk yang dengar ada guru guru matematik di sini. Saya juga tuh guru matematik di madrasah. Tidak iya. Di Nurul Iman di Depok, ya. Saya ngajar SD ya madrasah itu kelas 6, kelas 5, kelas 4 nah saya teringat dulu ketika guru matematik saya waktu di SD 26 enam dulu jalan Tamar tuh Pontianak dia ajarkan sini kamu maju satu nah, disurabah disuruh hafal perkalian 1 sampai seratus saya juga nggak tahu Ngapain guru ini galak sekali ya eh, saya lupa nama gurunya itu yang jelas dia, uh, perempuan, ya, seorang ibu, gue orangnya luar biasa, dan dia membawa satu, apa tuh, penggaris, ya, penggaris, penggaris itu dari kayu itu, ya, dan ketika murid itu salah, kalau diantara muridnya, orang pejabat, tuh, banyak. Ya, yeah. salah pak, gitu. ya, yeah. langsung yang anak itu disuruh balik, dah nanti kamu ulang lagi, ya, yeah. Don itu saat-saat yang sangat menegangkan ketika belajar matematik, dan saya ingat betul ketika maju perkara 1 sampai seratus tidak ada salah, alhamdulillah. Tetapi untuk mencapai itu, di tes di hadapan teman-teman kita di usia seperti itu itu adalah hal yang, hal yang sangat-sangat menegangkan. Ya, tetapi manfaatnya adalah ketika berikutnya kita usah, ya, apa? Langsung perkalian ketika kelas 4, 5, 6 Terus sampai SMP-SMP-SMP sampai, sampai, sampai, sampai, Dipakai terus seperti ilmu itu Perhitungan itu Menghafal itu Itu disitulah manfaatnya Maka kita jangan Tanya sama guru kita untuk apa bu ngapal nih Jangan, ikut aja kita Karena kita akan tahu nanti hikmahnya Belum tentu hikmah itu kita tahu hari ini Mungkin tahunya nanti tahun depan lima tahun lagi 10 tahun mungkin 20 tahun lagi itu baru ngerti hikmah itu ya nah maka disinilah kita perlu sabar ya tidak bertanya sampai menunggu penjelasan dari guru kita sebenarnya Kanjeng Nabi Allah Khidir juga sebenarnya ketika diperintah oleh Allah ta'ala Itu sebenarnya juga dia mengalami kondisi yang membutuhkan ekstra kesabaran ya, Kalau bahasanya itu tidak tegaan gitu Karena menjalankan perintah Menjalankan tugas seperti gini Waktu kanya ngebel Hidir dia disuruh merusak perahu. Udah yang ditumpangi perahu, nalainya miskin. Ya, numpang. Ya, sifatnya numpang kan numpang. Nah, numpang di sini kan berarti ibarnya minta anterin lah gitu. Pak, minta ya, tolong pak ya tol ke ya, ini bisa ndak? Oh bisa, cuma deket, nggak jauh gitu. Nah, Nabi loh hidup lihat nih, si nelayan nih. Musa juga lihat orangnya, ya orang miskin, nelayan miskin. Tapi terkejutlah Musa begitu mau dekat sampai tujuan dirusak perahu itu oleh Nabi nah, Musa nggak bisa terima. Oh, langsung nanya, ya, dah, teranggar satu syarat. Padahal sebenarnya kanjang Nabi, Nabila hidup juga sebenarnya dia tidak tidak tega lambatinnya tapi karena diperintah ya untuk mengajarkan semua makhluk nah itu dia mengajarkan semua makhluk sampai sekarang melalui surah al kahfi itu men saya kita surah al kahfi ini mayoritas berhentinya hanya dibaca atau dihafal tapi tidak dikaji apalagi diamalkan itu sayangnya. Nah, mudah-mudahan kita tergerak hafal, mengkaji dan mengamalkannya. ya itu lebih baik. maka Musa diajarkan oleh hid ilmu yang tinggi, ya, ilmu yang tinggi sekali sehingga Nabi Musa pun tidak sabar. Itu sekelas Nabi. Ya, apalagi kita bukan nabi. Kemudian ketika kanjang Nabi Al-Khidir juga bertemu dengan anak-anak yang sedang bermain, ya. Tahu-tahu dapat perintah itu yang anak itu, itu ditandai sama Allah Subhanahu taala. Bunuh yang ini, -ini. Waduh. Kalau yang tadi masih kecil ininya dalam pengalaman Mas. juga menyampaikan eh, permohonan. Oh iya. Maaf saya kelupaan. Ya. Dan yang kedua itu lebih dahsyat yaitu anak kecil yang Dibunuh oleh Khidir Dan Musa Waduh Emosi Musa Dia ngerti Taurat Garang membunuh satu nyawa Ini Seorang guru sampai membunuh Ya Allah Berat itu Khidir itu, itu Bukannya dia tidak sabar melaksanakan perintah itu karena dalam batinnya bergejolak tapi ini menjalankan perintah Allah, kerjakan. Dan Nabiullah Musa, Alaihissalam, tersentak, teringat dia ucapan ini "Fa ini in jika kau ikut dengan aku." Fala tas janganlah kau bertanya pada Gak boleh nanya. Pertanyaan itu Rex prohibited dilarang. tentang apapun hatta yang kerjakan ini jangan bertanya. Hatta sampai uh disalahkamin hulu sampai aku jelaskan. Nah ini kata-kata hatta di sini ya hatta itu artinya sampai uh hu surah kahfi dan puncaknya adalah ketika mereka berdua ini sampai di satu kampung satu daerah yang sangat pelit penduduknya mereka suruh jalan jauh kehausan kelaparan tidak ada satu pun orang di penuh desa itu yang mau menjamu. Ya ada tamu, udah jauh, datang-datang, ditanya, kayak dikasih, hidangkan makanan, kayak apa, enggak ada sama sekali. Pelayanan di penduduk negeri itu. Ya? Tahu-tahu. Ya? Nabi lah kejadian ini ngelihat ada rumah temboknya itu udah ya hampir roboh gitu tiba-tiba dia langsung tukang bertukang ya bertukang Dirapihin itu. temboknya dibagusin pokoknya dibagusin semua padahal dalam kondisi lapar haus dia bertukang itu bayangkan ya Luar biasa. Dalam kondisi lapar haus dia bertukang tembok. Nah disitulah Nabi Allah Musa. Kenapa nggak bilang-bilang dengan yang punya rumah? Kalau kita kasih tahu terlebih dahulu sama yang punya rumah, ini saya mau perbaiki tembok ini. Ya, kira-kira upahnya berapa ini untuk makan kita dan minum kita ini upahnya. Ah, disesai. Bisa Nabi Nabiullah Musa dengan Khidir habis ditanya. Nah, baru dibongkar loh ya, Khidir Ternyata yang melayan yang dirusakkan kapalnya itu Musa nggak lihat di hadapannya dia tidak tahu yang akan terjadi. Tapi hidir sudah lihat masa depan. Itu ilmunya. Canggihnya hidir itu ilmunya. To see the future. bisa melihat masa depan. Ya. Nah, itu seperti ilmunya. Kanjeng Nabi Muhammad juga bisa lihat masa depan. Lihat umat. Lihat tuh, Nabi Muhammad. Di akhir zaman dia lihat umatnya yang akan datang nanti Imam Mahdi itu ilmunya luar biasa, Nabi Maka ketika itulah, ya sebelum nelayan ini sampai ke Steker sana, karena di Steker itu udah nunggu, ya para tentara, tentara Rajeng zalim yang merazia kapal-kapal nelayan inspeksi satu-satu kapal. Kalau ada yang jelek, ya kayak bajak laut lah gitu ya. Perompak, itu yang curi, curi kapal. Curi kapalnya orang-orang miskin curi, yang jadi mata pencahariannya Kalau ada kapal yang jelek, saat dikit aja, udah di, di skip sama sama tentara raja yang jahat itu. Nah ternyata yang kapal ini hidir dengan musa itu kapalnya bukan lagi jelek, udah pecah ini oh, pokoknya rusak lah itunya bagian burit depannya itu jelek gitu. Nah terus para pengawal tuh ngasih tahu teman-teman, wah -teman, ini nih jangan untuk raja nih harus yang bagus nih, ini jelek udah, udah. ini skip aja lewatin ini dah, dan suruh-suruh pergi aja tuh. Nah, selamat itu yang si nelayan itu ya sedangkan kapal-kapal nelayan -kapal nolnya habis sudah dirampok tinggal dia sendiri selamat ya terima kasih sih nelayan itu sama Nabi Allah Musa tercengang waduh nah, kalau yang anak itu Musa nggak tahu bahwa orang tuanya itu dua-duanya Orang-orang yang soleh dan anak ini anak yang jahat, ya, karena dia. Kalau nanti dia besar, dia bisa mempengaruhi orang tuanya. Nah, itu ternyata, kalau kita belajar ilmu, namanya genetika. Ya. Kan, manusia itu ada kromosom X. Iye. Ada satu penelitian dilakukan di, di luar negeri ya. Di Eropa Amerika melihat kromosom manusia Ternyata kromosom para penjahat, narapidana, orang-orang jahat di muka bumi ini Setelah diteliti, kalau yang normal itu XY dia. Ini kalau dia yang jahat itu banyak X -nya. banyak silangnya gitu. Nah, kita berhati-hatilah. Ya, selalu waspada. Ya, jika bertemu dengan orang-orang dengan yang agak aneh itu, jangan kita langsung terburu-buru. Oh, ini salah ini orang ini. Ya. Ini kok hasil penelitiannya beda dengan yang sudah ada. Ya seperti Stephen Hawking cerita tentang black hole lubang hitam. Ya di dihadapan profesor-profesor ya, waktu itu ketika dia cerita tentang lubang hitam black hole di zaman itu orang cerita black hole itu cerita aneh itu cerita gila lah itu. Ya. Nah, ada berapa profesor tuh bilang, "Wah, ini mah rendahan." gitu. Diejek sih Hawking. Ini khayalan karangan tuh Ya. Sama seperti dulu Einstein juga menjelaskan bahwa cahaya itu bisa membelok. Tidak merambat lurus saja seperti dikatakan Newton. Tapi ada berbelok. Ya, itu benar dibuktikan nyata cahaya itu tidak merambat lurus saja tapi ada beloknya ketika dia terkena magnet yang ada di satu objek luar angkasa dia bisa berbelok mengikuti magnet itu tapi ketika Einstein dulu menjelaskan itu diketawain sama ketika Einstein menjelaskan bahwa atom ini bisa membawa uh, apa bahaya yang besar bagi umat manusia bisa jadi bom Yow, itu diketawain lagi Einstein akhirnya terbukti jadi bom atom ya kan gitu juga dengan Stephen Hawking tadi ya. nah ketika dia menjelaskan tadi ada satu profesor dari Rusia namanya klasnikov ternyata dia juga sedang meneliti lubang hitam tapi tidak black hole itu tapi tidak tidak ketemu akhirnya pendengar penjelasan Stephen Hawking oh benar ini betul ini tapi sebelum mengatakan betul itu dia mengejek dulu sistem saya tidak mendengar penjelasan yang bodoh ini bodoh dulu profesor dong dibodohin profesor gitu tapi habis itu dibenerin oh ini benar ya Nah, begitu juga dengan Nabi Khidir khidir ya di zaman itu orang tidak tahu ternyata rekam jejak itu sudah bisa terlihat dari kromosom, ya itu tahunya dia abad-abad sekarang ini, nah, dan juga ternyata di bangunan itu yang di Ketika Khidir Nukang itu Ternyata di situ ada harta Untuk anak yatim dari Orang tuanya yang sudah meninggal Orang tuanya itu menyimpan harta Di bawah itu Di bawah tembok rumah itu ya nah, Hartanya disediakan Untuk si anak-anaknya ini Sebenarnya di masa depan, nah khidir khawatir belum sampai si anak ini dewasa, ya dinding ini udah roboh sehingga bisa ketahuan dengan pencuri perampok diambil harta itu. Jadi si anak yatim belum sempat mengambil harta peninggalan orang tuanya keburu diambil semua penjahat. Maka dijagalah sama hidir tadi, diprotek harta anak yatim itu. Nah Ini adalah pekerjaan yang khidir. Ya, maka tugas negara itu adalah mengalokasikan dananya untuk kepentingan anak-anak yatim, beasiswa itu penting sekali, beasiswa menolong anak-anak ya, yang tidak mampu untuk sekolah. Kalau perlu sekolah itu diberikan tuh gratis ya, pulpen, ananya, tas buku ya, dikasih itu. Ya, bahkan saya dulu sekolah itu saya masih ingat buku buku pelajaran itu diterima dari kakak saya dulu, abang saya. Jadi buku teks Buku Pelajaran itu turun temurun dipakai dan disimpan di sekolah, tidak diperjualbelikan. Kalau sekarang aneh tiap tahun beli buku. Padahal isinya nggak jauh beda dengan yang tahun lalu, hanya beda gambar, beda ya, beda format lah itunya Padahal itu sebenarnya bisa dihemat untuk pengeluaran yang lain. Tidak perlu untuk ke orang tua. Jadi ini kan proyek, ya proyek itu, buku itu, buku pelajaran. Kalau tidak begitu nggak dapat masukan dari penerbit, ya. Tapi kalau misalnya di udah nih buku yang diterbitkan dari pemerintah sendiri, udah. Khusus buku pelajaran, kurikulum, semua penerbitnya dari pemerintah. Begitu harusnya. Karena ini menyangkut prinsip, ya, prinsip dari seluruh rakyat. Jadi jangan diserahkan kepada swasta, jangan. nggak boleh hal seperti itu. Karena di dalamnya ada nilai-nilai moral yang diajarkan juga kepada seluruh rakyat di negeri kita Indonesia ini. Gak boleh sembarangan orang nulis, ya. Nah, harus orang yang teruji secara akhlak perilaku. Ya, seperti dulu buku pelajaran eh, apa? bahasa Indonesia tuh ini Budi ini Ibu Budi dan sebagainya itu itu dipakai sampai hari ini jangan nulisnya juga bukan sembarang orang itu ya nah, itu proyek buku nasional dahulu zaman Pak Harto nah, mudah-mudahan pemimpin kita yang mendengarkan ini sadar, nih mulai mengevaluasi ya. agar pengeluaran orang tua itu jangan sampai terlalu besar sehingga itu bisa dialokasikan untuk hal yang lain ya. kemudian kita menggazali, kemudian Musa tidak sabar dan Islam menanyakan sampai hal itu menjadi sebab perpisahan antara keduanya, karena karena di, Mus khidir ditanya terus semua sedi interrogasi ditanya, eh udah kan perjanjian awal kan, ini tambah tani kan aku udah bilang jangan kalau kamu mau ikut aku jangan tanya, kecuali sudah aku terangkan. Maka secara global setiap orang belajar yang mengganggu pendapat dan pilihannya tanpa pilihan guru maka kumilah dia sebagai orang yang tidak berhasil dan rugi, nah, itu katanya. Yang suka nanya, terus mendapatnya aja yang mau didengar, dapat guru tidak ya udah, rugilah dia. Karena diserahan hal tujuh ahla zikri, tumla ta Tanyalah kamu kepada orang yang punya pengetahuan ya kamu tidak tahu. Maka bertanya itu diperintah Kata-kata itu demikian Tapi pada saat yang diizinkan oleh guru untuk menanyakan Sebenarnya pertanyaan yang tingkatanmu itu Belum mencapainya maka dia tercela Oleh karena itu Hidir melarang Musa bertanya Tinggalkanlah pertanyaan sebelum waktunya Guru lebih mengetahui tentang apa yang kamu telah ahli padanya Tentang waktu membuka persoalan itu Apa yang belum masuk waktu membukanya pada setiap tingkatan dari ketinggian-tingkat -tingkat itu Belum waktu untuk bertanya tentangnya Nah kecuali guru bilang gini Kalau mau nanya silakan tanya nah, itu bebas Tapi kalau misalnya guru bilang Jangan nanya Sebelum kamu Saya beri kesempatan bertanya Nah gitu Nah kalau udah kayak gitu Berarti ilmunya udah mulai tinggi tuh, Diajarinnya maka Sirina Ali wajah berkata Sesungguhnya sebagian hak orang alim adalah Kamu tidak memperbanyak pertanyaan padanya Itu hak Kamu tidak menyalahkannya dalam menjawab Dan kamu tidak mendesaknya jika dia malas Juga tidak memegangi kainnya jika dia bangkit Tidak mensiarkan rahasianya Tidak mengumpat seseorang di sisinya tidak mencari ketergelincirannya Dan jika tergelincir maka terimalah alasnya Wajiblah kamu hormatinya Dan membesarkannya karena Allah Ta'ala Selama ia memelihara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Jika kamu tidak duduk di depannya Jika ia tidak Jika ia memiliki kebutuhan maka kamu dorong Kaum itu untuk melayani nah, Jadi duduk di depan guru juga Kurang adab itu Duduk sampai posisi duduk ya. Perhatiin sama si Ali Ya, agak nyamping gitu Jika yang punya kebutuhan, kamu dorong kamu tuh untuk melayan. Ya, ada permintaan, guru minta tolongnya penuhi, layan. Nah disitulah. Ya mudah-mudahan Allahumma Semoga semuanya berkah dari kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.